Semuanya, kali ini aku mau bikin video tentang uh, makeup, makeup sehari hari aku kayak gimana, kemanapun pun pasti makeup bikin. Video udah kita mulai aja ya. Pertama, lanjut saja. Pertama, aku pakai pelembab, pelembab yang sekaligus apa-apa. Uh, oh my god! sunscreen jadi pertama aku pakai sunscreen ini dari dokter bis klembab biasanya aku pakai primer belinya di Sephora terus yang ketiga langsung foundation dan foundation yang aku pakai selalu sedikit karena mukaku sangat-sangat sensitif bisa makeup yang tipis kayak gini aja udah bersyukur udah bener, bener cuma pakai sini terus ini hmm. Tiga mata terus pakai bedak. Oh, pakai bedak Wardah tinggal beli di Indomaret, guys. Terus pakai blush on, pakai blush on my cheeks. udah, lagi. Ia. highlighter. blushema highlighter ini belinya di Sephora juga. Oh, aku enggak salah salah-salah aja sih. Pakainya di Oke, okay, yang terakhir Lipstick Sekarang sih aku lagi pakai ini. Maybelline New York. Aku biasanya kalau beli lipstik merek apapun sukanya yang warna orange Dan pakainya juga cuma sedikit Karena aku nggak suka terlalu menur Udah deh lima menit nggak tuh? Thank you for watching